yaitu Irjen Polisi Perdisambo. Ini saya bacakan dulu kemudian uh, saya berikan sedikit statement kawannya Dari Tempo ya, ini dari tempo.co bahwa Irjen Perdisambo terancam hukuman mati. Di sini Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mengumumkan ya bahwa Inspektur Jenderal Polisi Perdisambo sebagai tersangka, ya, dimana es kepada divisi profesi dan pengamanan tersebut diduga membunuh ajudannya, yaitu Brigadir J atau Gedung Joshua Huta Barat. Ya, ngertiur pun terancam hukuman mati. Dalam hal ini sudah uh, disampaikan bahwa Irjen Polisi Perdesambo menyuruh melakukan dan mengeskenario seolah terjadi tembak-menembak di kediaman Perdisambo di Duron 3 Ini kata kabar Skring Komjen Agus Andrianto dalam konferensi pers di Mabes Polri kemarinnya selasa 9 Agustus 2022. Nah, atas perannya tersebut, Irjen Polisi Perdisambo diancam dengan Pasal 340 Subsider pasal 338 Junto pasal 55 dan 56 KUHP Dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati Atau penjara seumur hidup Atau, atau selama-lamanya 20 tahun penjara Sebelumnya Bapak Kapolri Yaitu Jenderal Polri Listio Sigit mengumumkan status Irjen Polisi Perdisambo sebagai tersangka. Pak Kapol dikatakan bahwa tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait pasal apa yang disangkakan itu sudah dijelaskan oleh Pak Kabar King yang disebutkan tadi. Ya. Para jenderal yang mendampingi konferensi pers pada malam itu antara lain ada Bapak Wakapolri yaitu Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono, ada Pak Irwasum yaitu Pak Agung Budi Mariyato, ada Kabariskrim Komjen Agus Santyanto, ada Kabar Intelkam yaitu Komjen Ahmad Doviri, ada Dangkor Brimo, Komjen Anan Revandoko dan ada kepala divisi hubungan masyarakat yaitu Irjen Dedi Prasetyo. Nah sebelumnya kasus ini mencuat ketika terjadi diduga karena baku tembak antara Brigade J dengan Barada E pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Ini menurut versi awal polisi. Yaitu Brigadir J diduga melecehkan Putri Chandrawati istri Irjen Perdisambo yang berada di kamar rumah singgahnya di Komplek Polri Duren Tiga Jakarta. Di sini istri F.S. berteriak dari dalam kamar saat itu, lalu Barada E mendatangi sumber suara, Brigadir J diduga menembak lebih dulu. Kemudian dibalas oleh Barada E hingga akhirnya tewas di sejumlah luka tembak. Nah, jenazah brigadir J kemudian dibawa dan dilakukan autopsi di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati. Setelah itu jenazah dikirimkan ke Jambi, di mana kampung halaman dan kediaman orang tuanya tinggal. Namun pihak keluarga saat itu diminta untuk tidak membuka peti mati. Walaupun akhirnya petugas kepolisian di sana memperbolehkan membuka. Nah, pihak keluarga Brigadir J merasa curiga atas kematian Brigadir Joshua ini lantaran ada sejumlah luka janggal. Kuasa hukum keluarga pun melaporkan masalah ini dengan bukti foto luka-luka pada jenazah dan bukti digital yang ditunjukkan ke baris krim. Nah setelah itu kan Kapolri membentuk tim khusus internal dan tetap menggandeng pihak eksternal yaitu Komponas dan Komnas Ham. Nah dua lembaga itu saat ini sedang mengusut kasus mengusuk kasus itu ya. Nah belakangan ini ternyata berada E merubah keterangannya mengenai keterlibatannya dalam kasus tersebut melalui pihak pengacaranya berada mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Nah, ya, sebagai justice kolaborator. Nah, baiklah saudaraku. Ya. Kita saya angkat sendiri sedikit ya karena banyak yang bertanya bagaimana pendapat saya terkait permasalahan ini. Yang pertama, saya katakan kepada saudaraku, ya, pertama-tama kita doakan semoga almarhum Brigadir Joshua diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian keluarga yang ditinggal tetap kuat, sabar dalam menghadapi musibah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga, saya juga mengajak saudara pun tetap mendoakan kepada siapapun yang terlibat dalam peristiwa ini agar mereka semua diberikan kesehatan, kesabaran, dan keselamatan. Nah, terkait Dirjen eh, Polisi Peduli yang sekarang sudah jadi tersangka, banyak bertanya kepada saya apa pendapatnya, saya katakan bahwa senior saya ini Abang saya ini ya, salah seorang Jenderal termuda di, di Polri lulusan AKRI apol 1994 yang saya tahu riwayat hidupnya dalam bertugas ya sangat berjasa banyak sekali ya misi-misi kemanusiaan banyak sekali tugas-tugasnya yang berhasil, ya, akhirnya berprestasi, baik termasuk penangkapan narkoba, termasuk ada rencana bom itu, dan sebagainya. Banyaklah yang tentunya dalam tugas itu juga bisa menghilangkan nyawa dirinya karena tugas. Ini prestasinya yang begitu gemilang, maka jabatannya juga bagus dan pangkatnya juga semakin mantap. Nah, itu itu adalah yang saya tahu begitu yang ada di berita-berita yang kalau saya lihat sangat berpostasi. Namun di sini saya sangat menyayangkan sebagai rakyat Indonesia bahkan sebagai adik sebagai junior, ya lebih umum sebagai rakyat Indonesia sangat menyayangkan jika senior saya ini abang saya ini Tiga Meski neryokan terlibat di dalam terbunuhnya anggotanya, ini yang saya sangat sayang. Ini sangat miris. Yang namanya anggota itu perintah atasan pasti tidak senang. Terkadang, walaupun mungkin itu perintah salah, tetap dilaksanakan. Padahal sebenarnya, intinya, seorang bawahan tidak wajib melaksanakan perintah yang salah. Itu tidak wajib. Kalau ada perintah yang salah. Sehingga jika ditemukan ada, Seseorang anggota melaksanakan perintah yang salah, kemudian dia terkena kasus, maka dia pasti harus kena juga. Karena itu adalah aturan yang berlaku di Polri, apalagi di TNI. Saya ini pernah hidup di militer, saya pernah menjadi bawahan, saya pernah menjadi atasan. Sekiranya ada perintah atasan saya, sekiranya itu melenceng, melanggar. Saya tidak sungkan-sungkan langsung Menyampaikan Pendapat Tapi kalau itu oh, Perintah sesuai dengan aturan Perintah itu apalagi atas nama negara Oh Aku nah, siapkan selembar nyawa ini Untuk membela perintah itu Kalau itu untuk Kepentingan negara dan itu untuk sesuai aturan tapi kalau sudah di luar aturan nah terkadang saya sampaikan pendapat dan saya ingatkan sebagai bawahan bukan berarti bawahan tidak mau melawan perintah atasan, tidak seorang bawahan bo boleh ya tidak melaksanakan perintah atasan jika perintah itu sekiranya dapat merugikan atau tidak sesuai aturan yang ada Karena ada yang bilang Yang bertanggung jawab adalah yang memberikan perintah Ya Yang bertanggung jawab wajib Ya yang bertanggung jawab wajib yang memberikan pemerintah Tapi yang melaksanakan perintah yang salah juga Pasti kena hukuman Walaupun hukumannya berbeda Sekali lagi Ya sangat disayangkan, si nur saya, abang saya ini. Pesan ya, dong masalah. Walaupun bisa jadi banyak yang senang. Dengan peristiwa yang menimpa ini. namun saya katakan, sebagai manusia biasa, kita bukanlah makhluk yang sempurna. Kita manusia yang selalu berada di tempat hilaf. Maka itu. Tidak. Saya senantiasa mengajak kepada diri saya dan saudara-saudaraku untuk senantiasa saling mengingatkan. Berlomba-lomba saling mengingatkan untuk kebaikan. Itu peningkat saya kawan. Kita doakan semuanya. Agar permasalahan ini bisa segera tuntas. Dan. Hukum, keadilan ditegakkan seadil-adilnya kepada siapapun di negeri ini, tanpa memandang bulu siapapun mereka. Karena dengan penegakan hukum dan keadilan, maka saya punya keyakinan semua akan berjalan sesuai harapan. Demikian kawan, merdeka, nkri hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.